Sebuah video yang disiarkan langsung oleh salah satu pengguna akun Facebook Malik Hasim sontak Viral. Yang mana dalam video ini dua orang wanita lagi marah-marah dengan nada suara yang keras sehingga membuat warga di sekitar berkumpul datang menyaksikan kejadian tersebut. Salah seorang dari dua wanita tadi mengamuk, dikarenakan suaminya sudah lama tidak pulang ke rumah. Pasalnya, suami dari wanita tersebut sudah tinggal bersama istrinya yang kedua. Menurut keterangan dari istri pertama, sebelumnya dia memergoki suaminya sering berduaan dengan wanita lain yang kini menjadi istri keduanya ini, sehingga dia memutuskan untuk memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Bahkan, dia sendiri yang menjadi saksinya saat sang suami menikahi pasangan selingkuhnya tersebut. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak orang saya malu. mau kasih Namun sebelum menikah si istri pertama memberikan syarat agar suaminya dua hari bersamanya dan dua hari bersama istri keduanya. Namun perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh sang suami. Inilah yang membuat istri pertamanya mengamuk. hari dua hari pak kita. Dia suka kita terus. Tiap malam dan dia, malam dan dia. Saya satu hari Saya ini Video yang berdurasi 52 menit 35 detik ini telah dibagikan kurang lebih 8000 kali. Dari ini? saya? tiap malam, tiap hari-hari menderita saya telepon. tadi? Halo, Saking viralnya kejadian ini telah dibuatkan lagu oleh seniman handal daerah Gorontalo yaitu Bang Robi Saleh atau lebih dikenal dengan panggilan Bung Obice.